Jerah pekerjaan Gak mau lagi riba, gak mau lagi yang kayak gitu-gituan Gak mau lagi yang syubhat Gak mau lagi yang haram, secuil apapun Kecuali darurat, cuman itu alasan yang membolehkan Dan ini belum jadi darurat Akhirnya kita tinggalkan Apakah kita akan langsung dapat usaha Dan langsung kemudian survive kaya punya profesi yang luar biasa Kayaknya SOP nya gak kayak gitu deh Awalnya justru Kita langsung diuji dengan lapar dulu Pendapatan gak sebesar yang dulu jadi berhemat, gak bisa entertain Gak bisa jalan-jalan Dari keluarga juga mulai ada sedikit guncangan Apa yang membuat kita bertahan dalam masa-masa kayak gitu? Hati kita Kalau kita nggak yakin sama Allah Allah nggak akan nolong hati kita Akhirnya kita balik lagi Apa nih maunya Allah? Ada yang kayak gitu Dan lapor ke saya lagi curhat Ustadz saya pengen nanya Nanya apa pak? Apa sih maunya Allah? Kok nanyanya ke saya? Nanya ke Allah dong apa sih maunya Allah Saya tuh udah ngelakuin loh Apa yang Allah mau Saya udah ninggalkan pekerjaan riba saya Saya udah sholat di masjid lima waktu Istri saya sudah berhijab Anak-anak udah belajar ngaji Saya udah gak, gak kayak dulu lagi minum segala macam Tapi kok hidup saya kayaknya makin susah nih Nah Dia gak berakat dengan Allah di hatinya Dia hanya mencari yang mudah buat dia dan menguntungkan Dan itulah yang disebut dengan iman Ala harfin Imannya berada di pinggir, sedikit saja ada guncangan langsung terperosok Itu iman yang kayak gitu. Karena SOP-nya bukan kayak gitu. Jangankan kita, bila lebih soleh dari kita, Abu apa, um, Habab lebih soleh dari kita. Siapa lagi yang disiksa? sumainya lebih soleh daripada kita. Uh, Masjid lebih soleh daripada kita kan? Ashabul Uqdud yang dibakar hidup-hidup di dalam sebuah parit lebih soleh, soleh daripada kita. Kenapa mereka diberlakukan SOP yang sama? Apakah Allah nggak tahu isi hati mereka? Tapi emang kayak gitu sunatullah teman-teman Perjalanannya emang kayak gitu dulu Ketika kita hijrah, kita Allah uji dulu ke bawah Dan bersabarlah, yakin, yakinlah sama Allah Allah akan kuatkan hati kita Nggak lama kok yang kayak gitu-gitu Dan makin husnuzon kita ke Allahnya mantap Makin cepat loh terjadi keajaiban kalau saya sering ngerasa husnuzon itu yang menolong saya nih. Ah ini emang gak akan lama. Ah ini mah bisa. Ah ini mah apa. Tapi ikhtiar ya. Ini masalah hati doang nih. Ah insya Allah Allah tolong. Ah, insya Allah gak akan apa-apa. Ada Allah kok ada Allah. Benar-benar Allah tunjukin keajaiban. Gak pernah kepikiran. Jadi ayat min haithu layah tasib itu benar-benar nyata. Wa itu benar-benar ya, nyata. Pasti teman-teman pernah ngalamin itu. Makanya kalau udah pernah ngalamin, ya jadi kayak Ingat itu, terus bikin itu jadi tajdid iman, pembaharuan iman. Sehingga kita berani mengambil resiko visabilillah. Berani gambling dengan melebarkan Allah. Berani. Selama itu, visabilillah. Gamblingnya itu di jalan Allah. Gambling jalan Allah gimana? Ninggalin yang haram, menuju ke yang halal, walaupun sedikit beresiko itu namanya gambling visabilillah. Kan mengambil resiko kan Kayak bertaruh gitu Kalau bertaruhnya pakai nama Allah Tenang weh Allah nggak akan ngecewain kita Kalau kita pakai nama Allah Termasuk menikah nggak punya modal Termasuk seorang perempuan Menyerahkan dirinya hatinya Kepada seorang laki-laki Yang nggak punya modal Gambling banget kan Ngambil resiko banget Tapi dia tahu laki-laki ini orang yang beriman dan bertanggung jawab, beriman dia ke Allah, bertanggung jawab kepada manusia. Artinya dia mau berikhtiar, mau bekerja. Maka tenang. La tahzan, wahai ibu-ibu. La tahzani, wahai perempuan. Karena kalau kalian menyerahkan hati dan diri kalian untuk laki-laki yang beriman kepada Allah. Dan bertanggung jawab untuk kalian. Insya Allah, la allahu khair. Itu yang udah baik banget tuh. Awal-awalnya mungkin ada tunggakan listrik, wajar. Akhirnya diusir, ya... Emang kayak gitu. Kita baru diusir, belum disiksa kayak Bilal kan? Baru diusir doang, baru dimarahin sama bukos setiap akhir bulan dimarahin. Nah, biasa. Belum dicambuk seperti uh, Umayyah, belum juga di apa, bakar hidup-hidup dan uh, diseret di bara api seperti Khabbab. Nauzubillah. Jadi teman-teman, bersabarlah dengan sedikit ujian. Walanabaluwannakum bisyai'im minal khauf pasti kami uji kata Allah dengan sedikit rasa takut dengan sedikit rasa lapar dengan sedikit kekurangan dengan sedikit kegalauan tapi sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi, tidak ada balasan dari kesabaran kecuali berita gembira. Nggak ada balasan dari kesabaran kecuali keajaiban. Nggak ada balasan dan kesudahan dari kesabaran kecuali kemenangan. Dan nggak ada yang lain. Tidak ada kesabaran menjadi penyesalan, kesabaran menjadi kerugian, kesabaran kecelakaan. Itu bukan pasangannya. Nggak kayak gitu sunatulahnya itu disilang. Sunatulahnya pohon sabar hanya berbuah keberuntungan, kebahagiaan, keajaiban, pertolongan, apalagi kebaikan-kebaikan. Itulah buah dari pohon sabar. Jadi pohon apa yang kita tanam, maka buah itulah yang akan kita petik. Gak mungkin kita nanam pohon sabar terus kemudian yang muncul buah yang pahit dan beracun nggak mungkin kebalik itu itu yang kita bangun di hati kita wabashirin terus nanti ditambah lagi dengan ayat-ayat yang lain wamayyatakilah janganlah dan seterusnya Allah inna tenang bentar lagi bentar lagi bentar lagi kata Allah terus terusin terusin sabarnya Isbiru wasabiru warabitu bersabarlah kuatkan kesabaran ikat pinggang kalian jangan sampai kalian berputus asa akad di sini baru nanti Allah tunjukin makin besar kesabaran kita makin besar keajaiban dalam hidup kita lailahaillallah Muhammadun rasulullah alaihi wa alihi al